Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini saya mau review buku lagi ya. Ini buku Terapi Nutrisi ya. Terapi Nutrisi Berdasarkan kaidah kaidah Chinese Medicine Dari Shinse Pati Jadi kemarin ini saya beli bukunya Bareng sama buku Diagnosa ini juga sama e, Ini modul diagnosa TCM e, Terapi Sehat Holistik Pati Penyusunnya sama Shinse juga ini bukunya isinya itu bagus ya bagus kalau di terapi nutrisi ini isi isinya itu uh, Kayak 5 zat uh, dasar aduh, 5 zat penting 5 zat dasar penting ya di sini nah, ada apa aja ada ada ci, ada jing ada darah shu, kayak gitu terus ada metodologi terapi nutrisi penyebab penyakit Ya, ada makanan-makanan hmm, yang untuk gangguan tertentu ya arah makanan rasa siklus makanan rekomendasi nutrisi juga ada terus juga ada herba-herbanya di sini dari A sampai Z ya di sini di terapi nutrisi ini terus ada juga untuk penyakit-penyakit tertentu dan rekomendasi obatnya apa Ya berdasarkan obat-obatan yang ada di sekeliling kita Jadi ini bukunya eh, Bermanfaat banget gitu loh Untuk eh, kita Kita praktekan isinya Ya gitu Bukunya sih tebelnya ya sedang aja ya sedang Ini isinya isi banget gitu loh Daging banget isinya Intinya itu Jadi teman-teman yang mau punya buku ini Hubungin aja Geopati Langsung ya terus buku yang kedua itu buku diagnosa. Nah kalau buku diagnosa ini lebih ke arah ini buku untuk apa namanya untuk terapis. Ya, terapis yang kalau mau nerapi itu kan wajib diagnosa dulu. Ini si klien sakitnya apa, penyebab dia sakit apa sehingga nanti kalau sudah ketemu diagnosanya apa ditentukan terapinya gimana. Apakah harus dibekam? Apakah harus di herba aja? Apakah harus diakupuntur dan lain sebagainya? Di sini ada pengamatannya dengan cara mendengarkan, mencium, amnesia, dan lain sebagainya. Pemeriksaan pemeriksaan ini intinya dalam diagnosis ini pemeriksaan tubuh si klien. Jadi untuk untuk sampulnya bagus. Ya. Enggak hardcover sih cuma ya tebal gitu terus kertasnya kayak kertas bagus juga putih gitu bukan kertas buram bagus putih ya jadi sekian dulu untuk review bukunya untuk isinya uh, nanti ada di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh